Oke, okay, kita letak dulu. Hmm. Oh, Bilang Hello guys, my game. Ah, uh, Wantnip bot cheese simulator. Oke, okay, my boy. Ah, One Wantnip bot ini game ni akan ripet ya. Ah, saya nak cakap ni ya. Yes? Selur-selur-selur sikit. Selur sikit. Selur sikit. Game ni ah. Saya main game ya. Game um, saya belum main. Itu. E internet uh, simulator yang pertama. Yang saya belum main. Yang sepuluh-puluh lain. Dan ada. Cafe simulator kedua. Okey. nanti saya. Ada game semua ya. Aduh. Game. Kita akan pilih ya. Eh, bermain. Oh. Masukkan nama Warnet. Warnet ni. Saya masukkan main. Main game horror. Nice. Boleh misal Warnet. Nice. Okey. Okey. Okey, selamat datang di game okay. buat neb bocil. 7 ml. Okey. Buat kurni ya. Okey. Okey, kurni, kurni, kurni. Kita cahaya semua map ya. Ah. Uh. Si ya. Kita terasih. Oh, terasih dia. Oh, apa ni? ino abu uh, kau itu constant dalam satu harta jadi uh, mm tak payah eh uh, tersedia kabar kos 80 uh, 8, 8 eh, x x x kita tu buka apa tu wis u salah nak pinje ya Oi, hey, itu peda. Ini pokok pisang ke pokok? Ya, guys. Kerap oh, hati-hati bang. hati pukul adik sakit tangan. Oh, bocil. Bocil kebeti kan. Oh, apa ni? Ada kubur. Tak ada tersi ya. Oh, darah dilar gila masuk. Okey. Tak ada masuk. Tapi okay, tak bisa. So. Oh, bocil kemarin Oh, miru makan mayu mayu dah wah kanis sekali ya oh ya saya nak search hmm, ada apa oh. mi di mi goreng di di mi goreng tolo okey uh oh. mi mi goreng nasi Telo, oh, wah kering ya. Eh saya suka saya suka oh, wah hebatnya gamenya. Ini gamenya ni orang buat Indonesia ya. Char Suga, oh. Ah, oh. macam apa ya? oh tak bisa. Oh duit saya boleh lihat lagi. Boleh, boleh enam ya. Wow, oh, ni cukup boleh cukup. Cangsuga, paham ni guys? Ada tak boleh komen? Apa ni? Oh ikat, oh apa? Oh. Ada apa? Oh macamnya? Boju, mas, tanya orang. Oh, fitur masih dalam ber Berbut Dah, Okey E-e-e-e-e-e-e-tronic Nisit Siti Oh Apa Oh Tiga boleh komen ya. Ha Nice Saya tengok si Youtubernya Bukan Acik Biar dengan semua Youtubernya Saya tengok je Ay, tak tahu dah Oh ini di disewakan. Ha. Kada ba, kada, eh sebelum saya eh. kada hari. Ha, ini, uh oh, apa nih? Petelalili, lalulu, eh lalul nasi idu idu eh. Ayam berik. eh Berik ya Ucu hati, Dah Deli Ikan deli Oh ada orang ya Oh ada orang, ada orang Oh Memang kenapa tu ya Min dengan ikan Setapa lagi Oh Orang yang tetapkan baju ya okey, Wah Kawan ya Wah asyik Sebab kucing lagi Kalau kita pijak Nanti ke dia Oh jalan jalan jalan nanti Wah. Ah. Okey, oh, kita tinggalah ya. Okey, skip-skip ya. Okey guys, dah skip. Nah, dah buat klik. Ah, gambar dia udah udah sihat. Okey, kita semua ni tutup dia. Ya. <laughs> Okey, kita letak grup. Mmm Okay, kita lihat terlebih Nice. Okay, 12, 20, eh, dua belas, dua Eh, sebelas, 20 ke Oh, enam haram guys. Saya tadi dorin, eh. nanti saya tidur oh, ada bocil. Ya bocil masuk kecil Ada bocil tu pasal Indun ya. Oh, beli apa? Apa yang beli? Ini ya. Oh, okay. Nice, dah. Udah. Dah. Ultramat. Kenapa dia? Gigi g g g, -G mak Autoflopon oh, ni dapat uh, suara dia ni mana ni? Eh ni, ni mesti ni, dia rakam suara budak-budak ni. itu Hantar dalam game. Hmm, Mungkinan ya. Saya tahu ya Ini ini Terflippin yang buat saya Bukan saya tak tengok Saya saya Tak tengok lagi Video Yang Terflippin ya Okay Oh banyak ya lah Terflippin Sisanya Oh Gambar ada lain Ini Oh I'm next Main game horror Yes Makering ya. Oh, ye, iya, mana ya. Hmm. Oh. Woi, dasar nop. adik buat bocil, kita bagi bocil ya. Bocil buat apa, guys? Tak ada apa ye. Gambar saja tu punya. Woi, dasar Dasar okey tunggu, tunggu Ya, oh saya belum lihat lagi aduh ooooh oh, yeah. okey nice eh eh eh apa ni terus ambil kes Oh, nice, sama-sama, oh main lagi, silakan, silakan main, oh beli bang, oh belum belum belum, oh boh, beli bang, nice, ah oke silakan main, dasar senut, itu ceramik. Okay. Wah. Ini kering data friknya, carvinya ya. Kalau ada yang best-best ya. Kalau ada yang apa-apa ya guys. Ada kerafik. Oh, ada orang jalan-jalan gitu, Jalan situ. Bocek gitu, eh, Ya. Ya. Ya hati tu betul punya tengok ke video kajian ni kau tak tengok apa ya we bro eh eh botil jangan jangan macam-macam ya Awas. aduh terlanggar dinding ini aduh aduh aduh Kita tengok ada apa ni. Oh. Apa ni? Oh. Okeylah oh, ya. Tekan untuk bermain. Okey, kita bermain. Oh. Oh, tutup dululah Tekan balik. hampir kena dah dah nah. ah thank you nice thank you nice Oke gigimang atas sum no aduh Okey Okey Jangan jaga ya Sudah bocil Oh dasar no Eh Eh ahim kakcik Ada apa ni kakcik tapi saya beli Hei. Udah bocil Okey Dah sana Hari Hari satu ya Oh Eh? Kiki. Kita terima kasih ya. guys ya. Yeah. Oh, tu apa? Beli bang. Nice. Wah, dek kita memang banyak. Kau. Oh. Keren, keren. Come on. Oke. Okay. Oh, ada. Oh, bagi jangan dia. Hantu kutiknya. Berapa punya, hmm, saya. baik sekali. <coughs> Wah, ada ada horor juga ya. Ha ah, memang saya bagi 10 bintang. Eh nanti saya bagi ya. Nanti saya akan saya komen dalam Discord dia. Ya. Okey. Okey. Oh, yes. Ah. Oi dasar noob. Okay, kita ambil Nice Okay Nice Okay Okay lah guys Untuklah video ini nanti saya akan buat video nanti dah ya. saya bukan saya main game lagi. Nanti saya akan mainnya nanti episod saya main game lain. Saya vendor lain. Bukan yang 1000 vendor. Ke saya akan main lain. Bukan skive kafe kedua. Belum-belum nanti saya akan main. Kedua satu saya tak saya tak main nanti. Sebab tua gerbayar. Okey, contoh saya akan main ya. Okay Yang nanti ya tapi episod dah nanti. Okey, pointnya ni. Okay, play berikut-berikutnya ya. Nanti saya akan main lagi game-nya. Kalau ada interaksi game-nya. But best kalau ada game-nya bocor-bocor lah. Ada bukan cerita -buka -buka di sini. Ha. Okay, guys. Untuk video yang terjumpa. Sekali play berikut-berikutnya. Bye-bye.